No Karena memang aku suka minum Tak ada salahnya aku minum Atau juga itu duitku sendiri tuh membeli minuman Tapi kali ini aku dikasih kawanku dengan senang hati Kehidupanku yang seperti ini Sudah terbiasaku setiap hari Walau ramai akan kembali lagi lupakan semua di hati. Angkat lagi. Yuk, mau teteng <tuk> Holi sekali lagi dan sama Akan sejenak semua masalah, mari kita bernyanyi. Ooh, yeah. Angkat gelas. keporta, mau ini yang mana? sama karek keporta, kapur kan percayalah Tuhan selalu bersama kita alesu oke Tuhan berkati aku gak ada lo enggak gak mau? ini aja, sama sama kok walaupun isinya berbeda Poli, angkat yuk angkat minum apa nih om? holy apa? apa yang you know? air suci air suci uh, holy what? oke okay, sahabat pengesplor, setelah satu hari ini kita jalan-jalan dan keliling-keliling dari mulai apa tadi pak deh? buyan ya? Yeah. buyan, terus stroberi abis itu tadi apa namanya, air terjun itu dimana? Banyuatis apa sih namanya, apa sih nama tempatnya itu? air terjun apa sih? Oh. ya itu, apa namanya tempat air terjun yang kita okay. baru saja kita gini? kita lewati tadi apa di Banyuatis itu? apa namanya? Wah, wow, Virgin Waterfall air terjun perawan, katanya yang pasti asik dan yang pasti kita capek. Dan habis ini kita, gimana, kita ke mana, berarti kita kemana aja lah? <laughs> yang benar pokoknya oh, aja. Hah? yang, yang, yang isi perut gimana nih? <laughs> Udah mulai semboyongan nih. <laughs> iya, lagi kita mau isi bahan bakar manusia. Habis <laughs> itu yang pasti kita balik, Istirahat dan yang pasti sahabat semua. Jangan lupa tetap. Iya ikutin kita, explore kalian kita, jangan lupa like, share, komen, subscribe, keren, keren, keren, keren, keren, keren, ya begitulah pokoknya ya, oke, okay? ikutin terus, keren pemandangannya, eh Sen, pemandangannya gila Sen, jarang-jarang di balik kita ngeliat pemandangan gini loh <laughs>